Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kami menjumpai kalian Dalam keadaan sehat walafiat Dan tak kurang suatu apa Video kali ini kami coba Membagikan Pengalaman Beternak tekukur silang Tekukur kawin silang Teman-teman Teman-teman, beternak burung putar itu sangat mengasihkan. Apalagi kalau kita jodohkan dia dengan tekukur alam, itu akan sangat memberikan kesenangan kepada kita sebagai penghobi beternak. Kadang-kadang, kalau mau pergi kemana gitu, bikin terlambat aja karena selalu melihat perkembangan burung yang kita. Ternak teman-teman, apalagi kalau sudah mulai burung puternya itu sudah jodoh sama tekukur alam, aduh senangnya melihat, duduk aja lihat sambil ngopi-ngopi. Teman-teman, apalagi yang ini dia sudah mengajak burung tekukur alamnya untuk bertelur. Teman-teman, selalu dia mengajak untuk bertelur inilah ciri-cirinya kalau burung puter itu akan mulai bertelur teman-teman dia selalu mengajak tekukur alamnya itu untuk bertelur yang mengajak ini yang putih ini teman-teman adalah tekukur eh, maaf bukan tekukur tapi puter puter putih Nah ini dia jantan ini. Jadi yang mengajak bertelur pertama itu adalah yang jenis kelambin jantan, teman-teman. Bagaimana nanti kalau dia bertelur kita akan senang sekali Bagaimana caranya teman-teman agar burung bisa bertelur teman-teman Itu tidak segampang membalik telapak tangan Namun perlu kesabaran Sabar menunggu teman-teman Dan juga harus diberikan namanya gizi Makanan yang penuh dengan gizi Jangan hanya kasih beras Jangan hanya kasih jagung Pokoknya makanannya itu harus ada campuran teman-teman. Misalnya jagung ya dicampur dengan pur ayam. Misalnya juga dalam seminggu dikasih nanti apa namanya itu uh, kacang kacang hijau. Tapi direbus uh, maaf direndam dulu selama satu malam teman-teman agar dia terlalu keras gitu dan macam-macam lah makanannya dicampur agar dia bisa birahi seperti millet seperti kacang hijau kemudian seperti juga ketan dan banyak lagi biji-bijian itu yang harus dicampurkan makanannya agar dia bisa birahi dan mau bertelur teman-teman teman-teman juga harus diperhatikan lingkungannya lingkungan tempat tinggalnya misalnya e, di ruangan yang tenang teman-teman e, tidak banyak gangguan dari manusia yang lalu lalang ataupun yang apa namanya gangguan dari hewan seperti tikus ada ular atau kecoa macam-macam yang bisa mengganggunya sehingga kita harus memelihara bagaimana ketenangan kandang itu Agar burung kita bisa bertelur Kesimpulannya teman-teman Bagaimana sih ciri-cirinya kalau burung putar itu mau bertelur Ya seperti ini seperti yang putih ini Dia selalu masuk ke Uh, tempat bertelurnya itu ke sarangnya yang kita buatkan dan berbunyi terus menerus untuk mengajak si wanitanya atau betina eh maaf, maaf. betinanya untuk bertelur dan masuk di uh, sarangnya ini. Namun kali ini kelihatannya uh, pasangannya itu belum mau bertelur, belum mau bertelur, ya masih pesanak kemari ini di eh, di sangkarnya yang sebelah sini itu sudah kena shooting burungnya itu pesanak kemari tapi tetap saja dia ingin bertelur datang dia teman-teman semoga bermanfaat